Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maryamia Maria, dengan NPM 218110202. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil materi hari ini berjudul persepsi sosial. itu persepsi. Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Jadi, persepsi sosial adalah proses yang digunakan untuk mengetahui dan memahami orang lain. Pengetahuan akurat tentang orang lain sangat berguna untuk mengatur hubungan saling interaksi. Dalam hubungan sosial, persepsi sosial dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir untuk mempermudah dan mengatur hubungan seseorang dengan orang lain. Persepsi sosial juga berhubungan erat dengan kesehatan mental. Kesehatan mental salah satunya, salah satu fungsinya ditandai oleh fungsi sosial dari individu. Fungsi sosial mengisyaratkan kemampuan untuk mengenali keadaan emosional diri sendiri dan orang lain, sehingga diperlukan juga kemampuan menganalisis ekspresi wajah. Lebih khusus lagi, dengan persepsi sosial kita berusaha mengetahui apa yang dipikirkan, dipercaya, dirasakan, dikehendaki, dan didambakan orang lain. Membaca apa yang ada dalam diri orang lain, berdasarkan ekspresi wajah, tekanan suara, gerak-gerik tubuh, kata-kata dan tingkah laku orang. Menyesuaikan tindakan sendiri dengan keberadaan orang lain berdasarkan pengetahuan dan pembacaan terhadap orang tersebut. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi antar individu tanpa melibatkan bahasa lisan. Namun, memanfaatkan bahasa nulisan melalui ekspresi wajah, kontak mata, dan bahasa tubuh. Dalam keseharian, sehari-hari kita sering melakukan komunikasi non-verbal. Contohnya, saat melewati rumah tetangga dan orang yang sedang duduk di teras itu tersenyum kepada kita. Dan kita pun juga membalas senyum kepada dia. Di situ kita telah melakukan komunikasi non-verbal dengan tetangga kita. Atribusi, proses-proses untuk memahami penyebab-penyebab perilaku orang lain maupun perilaku kita sendiri, dari hal tersebut kemudian kita bisa mengerti tentang trik-trik menetap dan disposisinya. Teori-teori atribusi. Yang pertama, inferensi korespond dari and Davis Atribusi disposisional internal memberi kita informasi, sehingga kita dapat membuat prediksi tentang perilaku seseorang di masa mendatang. Teori inferensi koresponden menggambarkan kondisi di mana kita membuat atribut disposisi untuk perilaku yang kita anggap disengaja. Davis menggunakan istilah inferensi koresponden untuk merujuk pada suatu peristiwa ketika seorang pengamat menyimpulkan bahwa... Perilaku seseorang cocok atau sesuai dengan kepribadian mereka. Istilah alternatif untuk atribusi disposisi. Jadi apa yang membuat kita membuat interferensi konsisten? Jones and Davis mengatakan kita menggunakan lima sumber informasi. Terutama, pilihan. Jika suatu perilaku dipilih secara bebas, hal ini diyakini disebabkan oleh faktor internal atau disposisi. Yang kedua perilaku disengaja. Perilaku yang disengaja cenderung dikaitkan dengan kepribadian orang tersebut. Dan perilaku yang tidak disengaja cenderung dikaitkan dengan situasi atau penyebab eksternal. Keinginan sosial. Perilaku yang rendah dalam hasrat bersosialisasi menuntut cinta untuk memperinferensi disposisi. Lebih dari perilaku sosial yang diinginkan. Misalnya, jika kita mengamati seseorang naik bus dan duduk di lantai, bukannya di salah satu kursi. Perlaku ini memiliki keinginan sosial rendah dan cenderung sesuai dengan kepribadian individu. Selanjutnya, referensi hedonistik. Jika perilaku orang lain tampaknya secara langsung dimaksud untuk memberi manfaat atau membahayakan kita. Selanjutnya, personalisme. Personalisme. Jika perilaku orang lain tampaknya dimaksud untuk berdampak pada kita kita menganggap itu pribadi dan bukan hanya produk sampingan dari situasi tempat kita berdua berada. Yang kedua, model kovariasi Kelly. Model kovariasi Kelly adalah teori atribusi yang paling terkenal. Dia mengembangkan model logis untuk menilai apakah tindakan tertentu harus dikaitkan dengan beberapa karakteristik atau orang tersebut atau lingkungan Istilah kovariasi berarti bahwa seseorang memiliki informasi dari banyak pengamatan pada waktu dan situasi yang berbeda, dan dapat merasakan kovariasi efek yang diamati dan penyebabnya. Menurut Kelly, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan untuk menetapkan apakah suatu perilaku beratribusi disposisional atau situasional, yaitu pertama konsensus. Artinya, sesuatu, suatu perilaku yang cenderung dilakukan oleh semua orang dalam situasi yang sama. Semakin banyak orang melakukannya, semakin tinggi konsensusnya. Sebaliknya, semakin singkit orang yang melakukannya, semakin rendah konsensusnya. Kedua, konsistensi. Artinya, perilaku yang bersangkutan cenderung berperilaku yang sama dalam situasi yang sama. Konsisten tinggi jika perilaku Melakukan perilaku yang sama sebaliknya, konsistensi rendah jika pelaku tidak melakukan perilaku yang sama dalam situasi yang sama tersebut. Ketiga, distingsi atau kekhususan, artinya perilaku yang bersangkutan cenderung berperilaku tidak dalam situasi yang berbeda-beda. Distingsi tinggi jika ya, distingsi rendah jika tidak. Manajemen kesan, manajemen kesan. Atau impression management, atau presentasi diri, atau self presentation, adalah usaha seseorang untuk menampilkan kesan pertama yang disukai orang lain. Ada dua kategori strategi utama yang biasa digunakan orang untuk mendongkrak citra dirinya. Yang pertama, self enhancement, yaitu upaya untuk menambahkan daya tarik diri pada orang lain, dan other. Enhancement yaitu usaha untuk membuat orang yang dituju merasa nyaman dalam berbagai cara. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.